Asuransi kebajikan dari ini, jadi uh, berapa minggu yang lalu itu ada yang komen, "Bang, bang, bang, Rekomendasi jenis jaket yang wajib bang, punya dong. Jadi biar bang, bingung kalian mau beli jaket jenis apa, langsung aja di sini bang, mau bang, bang, jenis jaket yang wajib kalian punya. Tapi sebelumnya intro dulu cuy. Ah. Fasio. Di jaket yang pertama yang wajib kalian punya itu adalah gua juga ini udah yakin sih, banyak dari kalian yang udah punya itu adalah denim jaket atau jaket jeans gitu ya jadi, uh, sebelumnya denim jaket ini tuh udah populer pada tahun 80-an ya jadi sampai sekarang tuh emang masih nge-trend aja jadi menurut gua ini salah satu item yang timeless gitu cuy jadi, dari waktu ke waktu tuh trennya masih ada gitu cuy makanya di sini gua ngerekomendasiin, kenapa kalian wajib punya denim jaket ini Selain itu, menurut gua uh, jaket ini juga bisa kalian pakai di beberapa style. Jadi menurut gua kalau kalian stylenya ke yang wajib punya denim jaket ini sih. Selain itu, denim jaket ini juga bisa kalian styling vintage, crunch, terus juga uh, smart casual pun juga bisa cuy. Nah untuk warnanya yang menurut gua wajib kalian punya adalah ini nih, kayak gini nih, ini medium blue gitu atau warna abu-abu. Yang kayak wash gitu ya Jadi Kenapa gue nyaranin uh, Kalian buat punya Yang warna kayak gini Karena menurut gue Warna kayak gini tuh uh, Ini versatile banget Buat kalian mix and match Sama warna apapun ya Nah yang gue punya Ini tuh gue dapat uh, Nge-griff Gue dapet uh, Untungnya Gue dapet Levi's cuy Jadi beruntung banget Terus ini tuh kayak gue Custom sendiri, gua tamin berapa patch gitu tuh yang kayak gini. Ini, ini, ini, ini itu cuy. Itu jadi, ini dia uh, jenis jaket yang pertama yang wajib kalian punya, yaitu adalah denim jacket. Oke yang kedua ini dia coach jaket. Jadi coach jaket ini beberapa tahun emang lagi naik down ya, lagi ngetrend dan sebenarnya jaket itu merupakan uh, outdoor item atau sport item ya karena emang ya biasa digunain buat uh, kegiatan outdoor dan juga kegiatan olahraga gitu cuy. Tapi menurut gue untuk saat ini ini adalah jadi jaket yang emang bisa banget buat semua style cuy, hampir ke semua style apalagi di streetwear ya, karena di streetwear tuh uh, pas gue liat beberapa referensi itu cukup banyak yang pakai coat jacket ini buat diaplikasiin ke streetwear gitu cuy untuk warnanya yang gue rekomendasiin buat kalian nya adalah uh, ada tiga warna sih sebenarnya itu ada yang pertama adalah warna hitam tentunya, terus yang kedua tuh warna olive ini, dan ketiga itu warna navy karena menurut gue coat uh, jacket itu tuh melekat sama ketiga warna itu cuy jadi kalau kalian udah punya ketiga warna tadi, kalian bebas mau explore warna apapun oke itu dia coach jagat ya jadi lanjut kita ke item yang ketiga nah ini dia item yang ketiga ini juga gue yakin sih pasti dari semua kalian itu punya itu adalah hoodie atau sweatshirt atau connect atau sweater ya gitu, cuy Nah, di sini gua golongin ke empat item tadi ke dalam satu kategori ya karena emang hampir sama baik dari shape-nya maupun di materialnya. Nah, hoodie ini ini juga merupakan salah satu item yang emang terstyle banget sih mau kalian pair dengan celana apapun, kalian mix dengan jogger pants atau sweat pants ini juga masuk banget. Mau kalian dengan celana chino, celana jeans, uh, celana bahan, cuma repotnya masuk banget dengan hoodie ini. Alasan lain adalah menurut gue ini item tuh, menurut gue ini salah satu uh, comfy item ya, karena emang ini item tuh nyaman banget. Biasanya kalau gue tuh ada keperluan buat keluar rumah yang uh, gak terlalu yang harus proper banget, gue pasti pake hoodie sih, karena emang ya gampang banget gitu cuy. Kayak gue tuh gak perlu ribet-ribet buat ganti baju dan langsung aja gue pake hoodie untuk warna-warna yang gue rekomendasiin buat kalian punya adalah ini sebenarnya warna-warna basic sih yaitu adalah warna navy, warna hitam, warna grey atau uh, abu misti gitu ya dan juga warna-warna yang earth tone gitu cuy yaitu warna cream, warna olive, warna navy itu tadi warna kaki juga dan sebagainya nah itu dia untuk item yang ketiga ya untuk yang keempat ini, ini ada overshot atau shirt jacket atau jacket ya jacket atau atau bisa, didebut, atau, bisa, atau, bi, atau bisa disebut atau bisa atau biasa disebut jaket-jaket ya. Sebenarnya ini tuh uh, hampir mirip sama kemeja, cuman yang ngebedakan dengan kemeja adalah dari segi materialnya dan juga dari segi shape-nya, cuy. Jadi shape-nya tuh emang beda banget sama kemeja biasa. Jadi memang overshirt ini tuh merupakan hybrid campuran antara kemeja dan juga jaket jadilah overcharge ini cuy, selain itu overcharge ini atau share jaket ini bisa banget kalian style uh, buat yang preppy look atau yang smart casual gitu ya dan minimalis look itu juga sabi banget sih jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang uh, style tuh kayak basic gitu ya, yang minimalis gitu dan, dan ini tuh cocok banget buat kalian pair sama celana chino maupun celana bahan gitu cuy apalagi buat kalian yang anak kuliah menurutnya ini wajib banget kalian punya biar uh, variasi outfit kalian tuh pas ke kampus bukan cuma pakai kemeja ataupun perlaner doang ya dan yang gua pakai ini tuh dari H&M ya dan di sini gua pakai yang warna hitam karena emang di sini versatile banget sih mau gua styling sama apapun ini masuk banget cuy jadi ini dia item yang keempat yaitu adalah overset ataupun set jacket cuy oke lanjut ya ke item yang terakhir ini dia varsity jacket nah e, sebenarnya gue yakin e, gak banyak keren, keren yang udah punya sama KDR itu gue mewajibin banget sih buat punya varsity jacket ini jadi sebelumnya varsity ini tuh e, nge pada tahun 80an terus e, pas gue masih kecil tuh pas juga SMP gitu ya itu tahun sekitar berapa ya 2013-2014 ini tuh juga sempat nge juga Lanjutnya pada saat ini ini juga ngetren lagi cuy jadi untuk beberapa tahun ke depan ini juga masih ngetren cuy untuk tradisi gue ya makanya gue nge kalian buat punya varsity jacket ini apalagi buat kalian yang masih sekolah menurut gue ini kalian wajib punya varsity ini karena emang sebelumnya versi ini tuh lahir di lingkungan pendidikan yaitu lahir di Oxford University lebih tepatnya tuh di o Sport Football Club kalau nggak salah ya di selain itu versi ini juga masuk ke kategori sportswear Nah untuk warnanya yang uh, gue remdesiin buat kalian punya ini berapa warna yang iconic di versi The ini tuh warna hitam yang kayak gini terus uh, warna merah warna hijau dan juga warna biru jadi keempat warna tadi yang gue kalian wajib punya cuy nah biasanya fasid itu tuh antara bagian badan sini atau bagian lengan sini tuh uh, beda warna ataupun beda material gitu ya dan yang gue punya ini itu dari Valve Official cuy, jadi itu dia ya item yang terakhir adalah versi Jacket Oke itu dia tadi cuy, kelima rekomendasi uh, beberapa jenis jaket yang menurut gue kalian wajib punya ya. Dan kalau kalian suka segmen video kayak gini, coba komen di bawah rekomendasi uh, jenis item fashion apa lagi yang ingin gue buat videonya dan seperti biasa kalau kalian suka video ini silahkan give me thumbs dan jika kalian suka video ini silahkan kalian jadi dislike dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel ini cuy so, gue bisa wassalamu'alaikum and see you next time